Naik-naon coba naik-naik itu. Mau, eh, Di sini mah, Nggak ada bidadari dari Nggak enggak ada. Enggak ada janda. As kamu tuh sebentar lagi nikah, sebulan, dua bulan lagi nikah. Jangan nekat. Ah ini. Uh dia mau naik ke atas gitu ya mau perbaiki antine antinenya nggak sinkron sama yang di bawah ya uh, jadi dia mau naik ke atas ada ya, tanggul hati ya oh hati-hati kamu sebentar lagi kawin dua bulan lagi oh ini ketinggian 100 meter oh Nge, hati-hati, Miss. Ya. Siap. Siap. Bentar lagi mau kawin ya. Oleh lima ratus ya, olehnya. Siap. Lagi naik tuh. Lagi naik ke atas Karena Itu 100 meter harus Ini ya Harus beberapa kali Berhenti kita ada tempat peristirahatannya ya, Karena tuh, itu Hati-hati tuh. Oh. Hati-hati Lelah istirahat dulu Nanti dilanjut lagi ya pada antenanya enggak sinkron. Tuh ada antena di atas. Tuh, hati-hati, Miss. Tuh ada antena di atas, tuh. Itu enggak sinkron sama yang di bawah tadi. Itu ada tempat istirahat nih Satu, ya dua, tiga, ada empat tempat istirahat Jadi kalau capek kita istirahat dulu situ. Oh. Awas inget Dua bulan lagi kamu nikah <laughs> Itu baru keluar 1500 ya Kita pengennya keluar 3000 ya Oh Jadi itunya mau di Perbaiki coba di dina be. Miss, eta lempar dulu kunci mobil, Miss. Mis, eh. Mau dengerin radio. hancur. Nah. Hmm. Sok. Set. Uh. Hancur dilempar dari ketinggian. Ayah. Oh, Nanti nunggu apa Ya istirahat dulu situ. Istirahat dulu Sampai tua <laughs> Sampai tua cek dulu ya Wah jernih hmm. mana kurangnya? Keluarnya kurang. Kayak di set di bawah lah. Di bawah ya? Hmm. ya di atas. Oh, pengen ini keluar 1.500. Pengen 3.000 keluarnya. Makanya sih mekaniknya lagi naik ke Ah, dasar gila orang tuh. suruh betulin Mancar malah selfie, selfie woi betulin pemancar bukan selfie <laughs> gitu tuh. Oh, masih, masih muda tuh gitu tuh, malah selfie selfie suruh naik. malah selfie ah dasar hmm. hmm. woi. Kamu tuh Suruh betulin suruh naik malah selfie di situ. cukup oh, tinggi juga dia selfie dulu kali ya buat story. Wah. Ya, coba lihat. Coba oh, lihatan. Oh. Di zoom ini ya? Nah ini, cuma mau betulin, cuma ini antinan Ada 8 nih ya. sama Enggasar anak muda tuh Maaf, selfie dulu hmm. ya, Pengen 3.000 ya, ayo baru seribu 1500 di bawah di bawah Pak Ji ya itu Kita lihat di mobil. baru 1500 ya watt 1500 watt pengen 3000 biar nyampe ke Tuban ke Bank MKM terus ke itu juga ke Bank Herman Elektro harus jernih ya nanti kalau nggak jernih saya nanti di komplain sama Bang Herman Elektro masa betulin pemancar aja nggak becus gitu kan. Nah, takutnya beliau datang ke sini. Nah, oh, Tunggu, bang MKM biar, jadi nanti bang MKM kalau nyampe ya ke sana dikasih tahu ya. Radio NBS FM 92.3 ya, Bang MKM. Oh, uh, sih. Udah jernih. Apa masih ada trouble ya? Long dipantau pantau Bang MKM. Oke. Okay. Ini dulu. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.